Hai guys, welcome back to our channel Cece Enjoy e Kali ini ketemu lagi bareng Cece. Seperti yang teman-teman tahu, kalau aku bakal sharing terus video terkait dengan Tip PKL ataupun magang di dunia perhotelan. Aku mau kasih tahu ke teman-teman kalau tips yang aku share di video kali ini itu sesuai dengan pengalaman aku pribadi ataupun uh, ini adalah hal sederhana yang Mungkin sangat membantu teman-teman yang akan jalankan PKL ataupun magang teman-teman udah pada tau belum di video kali ini aku bakal buat tips tentang apa but sebelum kita move di poin-poin yang sudah aku siapkan aku mau say thank you dulu buat teman-teman yang udah support di video aku sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan juga komen di video aku sebelumnya bahkan ada yang kasih saran dan juga request terkait dengan informasi PKL maupun MAGA so di video kali ini sesuai request teman-teman aku bakal share tujuh do and don't di tempat PKL ataupun MAGA. Jika ada saran ataupun masukan, teman-teman boleh langsung komen di kolom komentar di bawah ini. Kita bisa saling berbagi informasi yang juga menjadi pengalaman teman-teman mungkin ataupun uh, masukan dari video aku yang sekarang. Di video kali ini, poin yang aku siapkan lumayan panjang, masing-masing 7 do and 7 don'ts. Well, untuk do yang pertama, yaitu persiapkan skill teman-teman. Ya Seperti yang kita ketahui, skill itu Adalah sebagai bekal kita Sebelum memasuki lapangan Pekerjaan yang bakal kita kerjakan nah, Tentunya teman-teman sudah tahu apa yang menjadi passion Teman-teman, nah, itu yang menjadi alasan Teman-teman mungkin melamar di posisi Tertentu yang teman-teman akan pilih Ataupun yang sudah teman-teman pilih saat ini Misal, contohnya Ketika teman-teman melamar di front office Mungkin sudah bisa mempersiapkan Skill komunikasi teman-teman Bagaimana seharusnya berkomunikasi dengan baik Sama tamu, dan juga bagaimana seharusnya menghandle, komplain saat tamu komplain, itu menjadi nilai plus ketika teman-teman bisa uh, mempersiapkan skill teman-teman skill apapun itu uh, skill apapun itu yang teman-teman sudah punya, diasah lagi kemudian dipersiapkan sesuai dengan posisi ataupun tempat yang teman-teman akan apply dan juga teman-teman sudah bisa menyesuaikan diri bahkan sudah bisa doing good untuk job desk teman-teman yang akan dikerjakan nantinya di tempat PKL ataupun magang untuk tips yang kedua yaitu jangan panikan Kenapa sih jangan panikan? Teman-teman pengalaman aku sebelumnya ketika kita masuk di dalam satu tim Di dalam satu pekerjaan ataupun e, di bagian operasional hotel Kita harus e, bekerja secara profesional e, Ada pressure tersendiri apalagi di bagian front office yang kita bertemu langsung sama tamu Akan memberikan kita bagaimana kita menghadapi situasi kerja kita saat itu Nah, di saat itulah teman-teman berusaha untuk uh, jangan panik di segala situasi Jadi tetap stay cool, tetap calm down, tetap tenang untuk bisa mengatasi segala situasi Di saat teman-teman uh, menemukan masalah atau menemukan sesuatu yang baru Tetap hadapi dengan tenang dan juga profesional untuk do yang ketiga yaitu disiplin waktu dunia perhotelan atau ketika kita bekerja di dalam satu departemen pentingnya disiplin waktu apalagi teman-teman kerja di bagian operasional, disiplin waktu ini sudah menjadi aturan yang harus dipatuhi even pekerja ya, apalagi kita sebagai mahasiswa magang yang harus menjaga nilai kita, yang harus menjaga uh, performance kita so teman-teman usahakan untuk selalu disiplin waktu, karena bekerja di bagian operasional itu ada yang namanya grooming Jadi sampai kita di locker mempersiapkan diri itu juga takes time So jangan sampai itu menjadi alasan teman-teman untuk terlambat masuk ke dalam office Apalagi tim sudah briefing atau sudah morning briefing teman-teman baru nongol Jadi pentingnya disiplin waktu, saat, PKL, ataupun mati. Nah untuk tips yang keempat yaitu 3S Nah, 3S ini sangat dibutuhkan Atau adalah hal yang mendasar Di setiap departemen ketika kita bekerja uh, Di dunia perhotelan Lagi-lagi ketika teman-teman in charge Di operasional Apalagi di front office, di F&B Di restoran, dan di departemen Manapun, yang ketika teman-teman Itu akan bertemu langsung dengan tamu Teman-teman harus tetap memegang 3S, yaitu senyum, sapa, dan salam bahkan sudah ada aturan-aturan tersendiri yang disiapkan oleh hotel ataupun resort, sebagainya bagaimana kita harus bersikap ketika bertemu dengan tamu, ataupun ketika kita uh, sedang melayani tamu. Untuk do yang kelima yaitu jangan malu bertanya. sebagai anak-anak training wajar bagi kita untuk belum bisa langsung menguasai knowledge yang ada di hotel ataupun resort tempat kita magang apalagi di hotel yang sudah berbintang 5, di hotel-hotel besar itu banyak sekali knowledge yang perlu kita hafalkan mulai dari visi dan misi hotel tersebut kemudian apa yang harus kita lakukan sebagai staff di sana Nah, untuk kita bisa menguasai knowledge ataupun bisa tahu bagaimana caranya, bagaimana cara yang betul menghandle tamu Ataupun ketika kita menghadapi satu masalah Bagaimana rules menghandle dengan baik dan benar So, teman-teman jangan malu untuk bertanya di setiap kesulitan yang teman-teman temukan. Uh, temuka. Karena pengalaman saya pribadi ketika kita kerja di operasional itu Lebih baik uh, kita berusaha untuk mencegah daripada uh, kejadian komplain dan sebagainya itu terjadi Jadi lebih baik teman-teman Ketika menemukan kesulitan atau kebingungan di saat-saat menghandle tamu, langsung komunikasikan, langsung tanyakan ke senior ataupun duty manager yang in charge ataupun yang lebih tahu bagaimana caranya menghandle Kasus yang teman-teman uh, temukan sebelum tamu itu komplain kepada pihak hotel Sering-sering bertanya tidak apa lebih baik daripada kita menerima komplain dari tamu Better kita clearkan apa yang menjadi kebingungan kita Supaya kita bisa menghandle dengan profesional dan mencegah masalah-masalah uh, atau komplain yang terjadi Duh yang keenam yaitu jangan bosanan ataupun kita harus selalu energetic. So teman-teman, ketika kita tampil di bagian operasional di front office, ketika kita adalah garda terdepan yang akan menyambut tamu, jadi first impression tamu itu ada di. Ketika kita in charge dimanapun ya, tidak hanya di front office, di bahkan juga di restoran ataupun kita menjadi room attendance kita harus selalu energetic, kita harus selalu uh, terlihat ceria, kita harus selalu bisa terlihat fresh. Jadi tidak bosanan apalagi sampai suka yang kelihatan loyo begitu, itu tidak bisa karena itu akan sangat berdampak ketika ada tamu yang komplain. Kalau seperti ini ya, kok banyak atau sampai kita mengabaikan tamu, itu no banget. Jadi, teman-teman harus selalu bisa tampil energetik, selalu bisa tampil siap untuk melayani tamu yang datang. Teman-teman harus selalu siap, harus selalu bisa berjaga-jaga. Kira-kira tamu itu membutuhkan apa ya ketika tamu itu bantuan tidak dari saya. Do yang ketujuh, yaitu bisa menganalisa keadaan Itu yang sempat aku singgung Di, di yang ke-6 ya Jadi pentingnya analisa kita Saat kita in charge di bagian operasional Terus bisa tahu tamu itu kira-kira Butuh apa gitu Jadi kita punya inisiatif gitu Untuk bisa uh, menawarkan kira-kira Tamu itu perlu bantuan atau tidak nah, Jadi tidak hanya diam Atau tidak hanya menunggu tamu itu Setiap waktu perlu bertanya begitu Karena memang tugas kita adalah Memberikan pelayanan yang Terbaik, well, teman-teman, itu dia tujuh do yang aku bisa sharing ke teman-teman, bagaimana harus bersikap saat di tempat PKL ataupun saat teman-teman magang di dunia prahotel. Oke, okay, let us move ke tujuh don't. Sekarang saya akan berbagi tujuh don't juga saat teman-teman ada di tempat magang ataupun di tempat training. Ini juga adalah experience dari aku sebelumnya. Semoga juga ini membantu teman-teman ketika sudah berada di tempat magang. Don't yang pertama, sudah pasti jangan terlambat. Teman-teman hindari keterlambatan saat teman-teman itu menjalani training. Karena itu itu akan berpengaruh kepada nilai teman-teman yang pertama ya yang kedua itu juga akan sangat mengganggu operasional ketika teman-teman sudah diterima di dalam satu department ketika teman-teman sudah ditempatkan di dalam sections yang teman-teman sudah terpilih itu berarti teman-teman sudah siap untuk dilibatkan di dalam operasional di dalam pekerjaan jadi mau tidak mau teman kehadiran teman-teman di satu section itu sangat penting nah Ketika teman-teman mungkin terlambat atau tidak hadir, itu akan mengganggu jalannya operasional yang sudah di-arrange Karena schedule itu biasanya sudah dibagi, jadi teman-teman selalu usahakan untuk, untuk tidak terlambat dan selalu hadir tepat waktu Don't yang kedua yaitu jangan acak-acakan Jangan berpakaian tidak rapi Sebagai seorang hotelier, pastinya grooming itu adalah salah satu hal dasar yang perlu kita perhatikan Bahkan sangat kita perhatikan karena itu adalah first impression tamu ketika tamu datang untuk mau stay di tempat kita. Jadi, teman-teman biasanya di hotel atau di department tertentu itu ada uniform yang sudah disiapkan. Jadi mungkin teman-teman bisa uh, mengecek dulu ketika mau uh, menggunakan uniform tersebut apakah ada sobek atau masih belum rapi, masih perlu listrik. Tapi biasanya dari pihak laundry itu sudah disederikat. Sudah dipersiapkan, bahkan setiap hotel atau resort itu ada peraturan yang berbeda-beda. Mungkin bisa diizinkan untuk bawa pulang atau tidak diizinkan untuk dibawa pulang. Jadi teman-teman harus bertanggung jawab sama uniform teman-teman well untuk don't yang ketiga ini penting sekali jadi ketika teman-teman sudah in charge di departemen masing-masing itu ada yang namanya shift ya ada yang namanya shift pagi ataupun shift siang tapi itu tergantung juga dari kebijakan hotel masing-masing atau peraturan hotel masing-masing ada yang ada dibagi tiga shift ada yang dibagi sampai empat shift jadi kalau misal Uh, teman-teman let's say in charge di shift pagi Biasanya kalau 9 jam kerja teman-teman in charge dari jam 8 pagi Selesainya di jam 5 sore Nah di jam 5 sore biasanya itu dari jam 2 sudah ada yang kerja untuk shift sore. Biasanya ketika staff yang shift sore sudah datang, kita harus ada briefing dulu sebelum yang shift morning atau yang morning shift itu break, istirahat, akan ada briefing dulu. Nah di dalam briefing itu pasti shift pagi harus istilahnya handover, apa yang menjadi hal-hal yang belum selesai dikerjakan kepada shift yang sore. Nah teman-teman harus perhatikan hal ini, jangan sampai teman-teman lupa mengover handle hal-hal atau request tamu kepada shift yang sore Apalagi kalau itu mungkin special request dari tamu yang harus dikerjakan oleh shift oleh sore Tapi karena teman-teman lupa untuk menyampaikan, itulah yang biasanya akan, pemicu, akan menjadi pemicu komplain so, Teman-teman harus selalu siap untuk menyiapkan catatan baik itu di HP maupun ditulis di catatan teman-teman Staff yang akan in charge di sore hari ataupun shift sore Jadi tidak akan ada hal-hal yang ketinggalan Well, untuk don't yang keempat Jangan sesekali mengambil keputusan sendiri terkait kompleks. Nah, teman-teman, sebagai anak training atau Sudah tahu apa yang seharusnya bisa kita lakukan Apa yang seharusnya tidak bisa kita lakukan Jadi, saya pikir ini akan disampaikan di awal Ketika kita baru memulai uh, kontrak kita Ataupun ketika kita uh, baru mau memulai uh, pekerjaan kita di dalam satu tim Jadi, ada hal-hal yang uh, tidak bisa melalui keputusan kita tanpa ada Persetujuan dari atasan kita Jadi teman-teman jangan sesekali berani mengambil keputusan Tanpa ada arahan dari duty manager Ataupun senior yang in saat itu Jadi harus selalu berusaha mungkin mengkomunikasikan terlebih dahulu Sebelum mengambil keputusan Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Karena menghandle komplain ini adalah hal yang sangat krusial Ketika kita bekerja di hotel Jadi teman-teman harus berhati-hati untuk don't yang kelima, jangan selalu negative thinking Biasanya sebagai anak training, kita selalu berpikiran negatif Entah itu kepada senior kita atau di lingkup kerjaan kita, itu adalah hal yang wajar Tetapi dari awal saya sudah share ke teman-teman kalau tujuan awal kita yaitu magang di tempat tersebut Jadi kita belajar sesuatu yang baru memberikan yang terbaik untuk industri tempat kita kerja, memberikan kontribusi kita, dan juga kita mempelajari hal-hal yang baru sebagai bekal kita kedepannya. Jadi negative thinking itu sebenarnya tidak salah, tetapi harus kita batasi, harus ada limitnya. Jangan setiap hari kita negative thinking saja sampai itu akan mempengaruhi performance kita. Well, untuk... Tips yang keenam, jangan membantah. Jadi sebagai anak training, teman-teman, membantah itu adalah hal yang sangat kita elakkan. Jadi. Ketika mungkin kita dipercayakan sesuatu hal yang baru, senior atau manajer kita tuh sudah melihat, oh dia punya kemampuan di sana So, ketika teman-teman dipercayakan segala sesuatu, kerjakan dulu Kalau mungkin tidak tahu bisa dikomunikas dikomunikasikan dengan baik, tetapi tidak dengan secara bantahan teman-teman so, perhatikan ini poin catatan penting buat teman-teman supaya bisa terus mendapatkan nilai plus untuk don't yang ketujuh, jangan lupa merecord atau mencatat setiap pekerjaan teman-teman. Ini relate sama don't yang ketiga tadi ya, jangan lupa handover kepada shift yang selanjutnya. Jangan lupa merecord semua pekerjaan teman-teman, apalagi itu terkait dengan request tamu atau pembayaran. Teman-teman harus selalu merecord bahkan mengcapture supaya teman-teman bisa ada bukti di setiap kerjaan teman, teman. Well, teman-teman, itu dia masing-masing do and don't yang bisa aku sampaikan Semoga ini bisa membantu teman-teman yang baru akan memulai training ataupun PKL, ataupun magang, apapun itu Semoga ini bisa memberikan informasi, bisa membantu teman-teman untuk bisa mempersiapkan diri dan mungkin teman-teman bisa mendapatkan poin-poin penting yang bisa dibawa menjadi bekal buat teman-teman ketika Masuk ke industri perhotelan Thank you so much Jangan lupa teman-teman yang belum nonton Boleh nonton dulu di video aku yang sebelumnya Terkait 7 tips mencari tempat PKL Kemudian jangan lupa like, comment, and subscribe Supaya aku semangat terus uh, Memberikan informasi Atau berbagi cerita terkait PKL Ataupun MAD Thank you so much for watching See you guys in the next video Bye-bye